Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Mine. Kali ini kita akan membahas dan merangkum alur cerita sebuah film berjudul In the Heart of the Sea yang tayang pada 2015 lalu. Film ini diperankan oleh aktor-aktor yang sudah tidak asing lagi seperti Chris Hemsworth sebagai Owen Chase, Tom Holland sebagai Thomas Nickerson, dan Ben Whishaw sebagai Herman Melville. Tentu juga dengan aktor-aktor pendukung lainnya. Film ini mengisahkan tentang cerita seorang mantan pemburu Paus, yaitu Thomas Nickerson yang pensiun setelah tragedi mengerikan ketika kapal penangkap Paus yang ia gunakan hancur diserang seekor Paus Raksasa. Dan Thomas bersama kru lain yang selamat termasuk sang Kapten Owen Chase harus bertahan hidup di tengah samudera selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Seperti apa rangkuman kisahnya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian. Kalau video ini mengandung spoiler, jadi yang belum tonton, silahkan dulu ya. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Kisah berawal di Pulau Nantaket pada Februari 1850. Seorang penulis buku bernama Herman Melville memberikan tawaran pada seorang pria tua, yaitu Thomas Nickerson tua yang diperankan oleh Brendan Gleeson. Untuk menceritakan kisah perjuangannya bertahan hidup setelah tragedi mengerikan yang terjadi padanya sewaktu muda untuk dijadikan buku. Awalnya Thomas Tua tidak mau menceritakan tragedi tersebut karena itu merupakan sebuah kejadian yang sangat menakutkan untuk dirinya. Dan akhirnya Melville memilih untuk pergi. Namun istri dari Thomas mencegah Melville dan menyuruhnya kembali. Dan sang istri membantu untuk meyakinkan Thomas untuk menceritakan tragedi itu. Juga dengan alasan agar mereka mendapatkan uang karena mereka juga sudah hidup dalam kemiskinan. Akhirnya Thomas Tua mau menceritakan tragedi sebuah kapal bernama Essex yang menjadi kendaraannya saat berburu Paus dahulu. Cerita dimulai dengan adegan Owen Chess yang diperankan Chris Hammersworth di mana dia bersiap-siap untuk dilantik menjadi seorang kapten setelah jasanya di pelayaran sebelumnya. Di masa ini adalah awal di mana Paus baru-baru ditemukan dan bisa menjadi penerangan kota. Sehingga, banyak permintaan minyak paus dari negara-negara lain dan juga harga dari minyak paus yang melambung tinggi. Di kantor pelayaran, Ches bertemu dengan seorang pria bernama Manson. Namun setelah sidang pelantikan, Ches justru tidak mendapatkan jabatannya sebagai kapten kapal aset, melainkan sebagai klasik pertama. Kelasik pertama adalah sebuah jabatan di mana posisinya berada di satu tingkat di bawah kepala atau kapten. Hal ini membuat Ches begitu kecewa. Apalagi Manson sudah menjanjikan tingkat kapten ke Chas sebelumnya. Ditambah lagi, ternyata yang menjadi kapten di AS merupakan George Polar, yang mana cara pikir keluarga Polar tidak pernah sekomikiran dengan Chas. Chas pun memilih untuk pergi, namun Manson menjanjikan bayaran yang besar, bahkan yang paling besar untuk jabatan kelas pertama. Dan akan mengangkat Chas sebagai kapten di kemudian hari dengan syarat mereka mampu membawa 2000 barrel minyak paus. Akhirnya Mau tidak mau Chase pun menerima tawaran tersebut. Beberapa hari berlalu dan berlayar pun dimulai. Dan di kapal tersebut ada seorang pemuda yatim berusia 17 tahun yang ikut menjadi pemburu paus. Termuda dari kru lainnya dan dia adalah Thomas Nickerson muda yang diperankan tampalan. Di kapal Essex, Ches dan Polar sedikit berdebat namun mereka bisa saling merendah hati dan menerima satu sama lain. Meskipun di antara mereka ada sedikit perselisihan. Awal perjalanan ada sedikit masalah dengan kapal, namun Chas yang mengerti seluk beluk kapal akhirnya ikut turun tangan untuk menurunkan layar kapal yang tersangkut, meskipun itu bukanlah tugas seorang kelas pertama. Malamnya, Chas mengumumkan orang-orang yang akan ikut dengannya berburu paus. Terlihat, Thomas yang baru pertama berlayar terkena mabuk laut, lalu seorang pria bernama Henry Coffin yang mana dia adalah sepupu dari sang kapten Polar, merasa takut untuk berburu paus. Namun Ches meyakinkan untuk dapat menghasilkan 2.000 barel minyak paus agar bisa segera pulang. Siangnya Kapten Polar menyuruh Ches untuk membuka layarnya agar bisa lebih cepat. Namun Ches meyakinkan Kapten Polar untuk melihat keadaan dan cuaca dahulu. Namun karena Kapten Polar memaksa, akhirnya mau tidak mau Ches harus mengikuti berita tersebut. Layar pun dibentangkan dan kapal melaju dengan kecepatan penuh. Namun benar saja, di depan jalur yang mereka lalui ada badai besar. Chess meminta sang kapten untuk menggulung layar namun sang kapten menolaknya dan kapal mereka pun diombang ambing oleh ombak lautan yang besar dan membuat beberapa bagian kapal menjadi hancur Kapal yang mereka tumpangi hampir terbalik namun dengan cekatan Chess memotong tali layar sehingga akhirnya kapal bisa kembali seimbang dan mereka pun selamat dan di ruang kapten, Kapten pelar memanggil chest dan dirinya yang merasa dipermalukan Chess mulai menyalahkan dan merendahkan Chas dan dengan rendah hati, Chas mencoba untuk menenangkan perselisihan di antara mereka singkat cerita setelah 3 bulan perjalanan di samudera atlantik akhirnya apa yang diharapkan para pemburu Paus muncul para kru mulai menyiapkan skoci untuk berburu dan Chas berhasil menancapkan tombak di punggung Paus tali yang terikat di tombak membuat skoci yang mereka tumpangi menjadi ikut terseret hingga akhirnya sang Paus buruan menyerah dan terapung di permukaan laut dan hal itu membuat para kru dari chest begitu amat bergembira. Sisa lemak di dalam tubuh paus tidak bisa dijangkau, hingga akhirnya Thomas ditunjuk untuk masuk ke dalam tubuh paus yang begitu amat menjijikan untuk mengambil sisa lemak. Dan di sana mereka mendapatkan sekitar 47 barang. Namun kebahagiaan itu tidak begitu lama; semua stok yang mereka dapatkan sebelumnya habis di saat mereka meluncurkan pelayaran yang cukup lama. Mereka berharap akan menjadi lebih baik. Saat memasuki Samudera Pasifik, mereka masih belum menemukan apa-apa. Bahkan setelah setahun pelayaran, watak dari Kapten Paul Rancas pun menjadi keras, sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau bagian dari Ecuador. Di sana, mereka bertemu dengan seorang kapten kapal bernama Slemente Piles dari kapal Santa Maria. Kapten Slemente memberikan info tentang koordinat di mana banyak paus di sana. Namun, di sana juga terdapat seekor monster, yaitu paus panjang 30 meter yang memporak porandakan kapal Santa Maria dan membuat kapten dari kru kapal Santa Maria harus terdampar di pulau di Ekuador ini. Namun cerita itu tidak membuat Kapten Pola Rancis gentar, mereka memilih untuk pergi menuju koordinat yang sebelumnya dikasih tahu. Mereka berpikir, hal ini akan mendapatkan jumlah banyak dalam waktu singkat dan ketamakan membutakan akal saat mereka. Setelah 14 bulan berlayar, sampailah mereka di titik koordinat dan benar saja, Ternyata di sana terdapat banyak paus, dan mereka pun bersiap untuk menangkap paus-paus tersebut menggunakan skoci. Namun, skoci yang mereka gunakan mendapat hantaman dari seekor paus terasa dan membalikkannya, membuat chest dan yang lainnya terlempar. Akhirnya, chest dan yang lain harus kembali ke kapal untuk memperbaiki skoci yang rusak. Namun, ternyata serangan itu tidak hanya sampai di situ. Si paus monster pun menyerang kapal, membuat kru di kapal terlempar, dan kapal mengalami kerusakan hebat. Akhirnya Aceh memilih untuk menangkap Paus itu dari kapal dan mengikatkan tali di tiang kapal. Paus itu pun berhasil mendapatkan hujaman tombak, namun sang Paus tidak menyerah begitu saja. Paus itu pun langsung mengarah ke kapal esek dan menghantam buritan kapal sehingga membuat kapal oleng. Kemudian Paus itu pun masuk jauh ke dasar laut dan membuat tali yang terikat di kapal ikut tertarik dan menghancurkan kapal. Sisa minyak di dalam barur penyimpanan tumpah dan membuat kapal terbakar. Mereka pun mengambil bagian-bagian kapal yang sekiranya masih bisa mereka gunakan dan mengangkutnya ke skoci. Terdapat tiga skoci, skoci pertama diisi chest, Thomas dan beberapa kru lainnya. Skoci kedua, kru lain, dan skoci ketiga berisi kapten polar dan kru yang lainnya juga. Dari jauh, mereka melihat kapal esek terbakal dan karam di kedalaman samudera. Sejauh 5.000 km dari barat Amerika Selatan, mereka pun tidak memiliki banyak perbekalan, hanya bisa memakan dua ons kue kering sehari untuk tiap orang. Namun, kengerian samudra tidak berhenti di situ saja. Ternyata, mereka masih diikuti oleh si penguasa samudra, yaitu Paus seukuran 30 meter sebelumnya. Oke okay, karena terlalu panjang jadi akan gua bikin dua part ya jadi jadi stay here with me di channel mainin